lek lek lek lek lek lek lek lek goblok goblok kamera roll action apa itu juga ngeketin yaaah si siutan yang berjumpa mau lagi? mau mau lagi? mau lagi? lagi? aku 1 Kita kecapku kok. mulai ora pecah, oh, pecah? <tuk> dulu dur dur pocok Nih, pojok. Lah, wis, wis. kaki hahaha ini ini aku orang